500 ribu. dari tahun, Anda di sana. 200 oke. oke. oke. 200.000 O que é Jangan oh Baik. Juga Ramah ini dalam keadaan tentara. Nah, Terima kasih ada ada Terima <tuk tangan> kasih di dekat FKS jalur begitu dengan